Udah semua nih? Udah Alat-alat aman? Aman Tita mana? Ntar lagi nyusul katanya Ada yang ketinggalan gitu di ruangan bos Pokoknya aku nggak mau tahu. Alat-alat tuh jangan sampai kayak minggu lalu Kali udah ke fokus nyetir aja Baterai bisa ketinggalan gimana tuh? Pokoknya Jangan sampai ada yang ketinggalan lagi Oke okay? Ya Oke okay. Coba kek telepon kita Weh. Oh my God man Oh anjay oh, Sakit banget Sakit nah jalan lu, nah kamu ke belakang lu lah nah weh hey, lu, mana lu? Tita mana dia? lama kali hari barang Berapa yang ketinggalan? Coba kita tenang. Nih lagi tak coba telepon. Kau jangan negatif ya pikiranmu. Kau tahu kantor seram gini kalau malam. Apalagi sekarang kajang Kliwon nih. Uh. bisa sabar apa enggak? Kere orang nih Cik Mobil nggak jadi ke servis? Mana support aku servis? bawa Pak Made kemarin. Ya kan kita bisa nelpon Pak Made. Karena aku udah nelfon berkali-kali nggak diangkat, ah, masa yang kayak gini juga harus aku. Udah ngambil kameraku. Kayak tuh disuruh gini aja nggak bisa. Ya kita pikirnya juga jangan nyuruh aja bisa. Editan banyak itu siapa yang ngeliatin kalau bukan aku. Aduh, lama kali ini di kamar Mandino Entah, dari apaan sih tadi? Duh, udah udah, berangkat aja yuk.